Sebelum video mulai, gue mau kasih tahu ke lo semua sebuah aplikasi yang sangat-sangat membantu gue, terutama pas lagi liburan. Dan di zaman sekarang ini, menurut gue, lo semua wajib pada tahu deh. Nah, gue tuh baru tahu kalau ada sebuah aplikasi sewa mobil yang konsepnya keren banget, namanya Sharecar ID. Jadi, ini adalah aplikasi sewa mobil online tanpa kunci yang bisa dipakai 24 jam, dan harganya start mulai dari 27 ribuan aja per jam. Nih, gue kasih liat caranya ya. Pertama lo bisa download dulu aplikasi yang di Play Store, terus lo bisa registrasi pakai KTP, SIM A, dan untuk pembayarannya pakai kartu kredit ya. Nah terus lo tinggal tunggu aja datanya di verifikasi maksimal 1 puluh 24 jam, tapi biasanya nggak sampai selama itu. Nah abis itu lo tinggal pilih aja lokasi mobil yang paling deket sama lokasi lo di peta yang ada di aplikasi Share Car ID. Tenang aja karena semua mobil Share Car ID itu tersebar di pusat-pusat keramaian, jadi pastinya lokasinya itu strategis banget dan gampang buat nemuinya. Terus jangan lupa juga pilih tipe mobilnya. Terus lo bisa langsung datang aja ke tempat lokasi mobilnya terparkir. Nyalain bluetooth di handphone lo. Konekin smartphone lo ke mobilnya. Terus klik unlock. Dan voila pintu mobilnya langsung kebuka dong. Wow canggi banget kan. Terus lo tinggal pakai aja deh mobilnya sesuka yang lo mau. So itu guys. Gak ada syarat-syarat yang ribet. Gak perlu janjian sama orang rentalnya dan segala macam. Kondisi mobilnya tuh juga selalu ready buat dipake. Mesin aman, bersih, dan nyaman banget. Dan terakhir, kalau lo cek di sosmednya Circle ID, disitu situ lo bakalan nemuin banyak banget promo. So gue rekomendasin buat lo semua langsung cobain di Circle ID. Linknya ada di bawah. Kamar So kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang gue super duper creepy. So ada seorang urban explorer dari channel Urbex Hill bernama Chris. Doi nyobain masuk ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah Gereja Freemason. Konon, dulu banyak ritual-ritual terlarang yang dilakukan di dalam gereja itu oleh para pengikut Freemason. Nah, pas udah di dalam, Chris itu mulai ngerasain banyak keanehan. Mulai dari ngedengar ada suara-suara di kejauhan, sampai Doi ngerasa kayak ada yang nyentuh punggungnya. Tapi semua itu sama sekali nggak bikin Doi takut dan Doi tetap ngelanjutin eksplorasinya. Sampai doi ngelewatin sebuah ruangan kamar mandi wanita, dan sekarang gua pengen lo buat perhatiin video yang ini. Baik-baik. Tiba-tiba pintu kamar mandi wanita itu bisa ngebanting sendiri persis pas Kris ada di dekatnya. Otomatis kejadian itu bikin Doi kaget ya. Doi jadi berpikir apa ada orang di dalam situ. Tapi pas Doi buka, di ruangan itu beneran kosong dan sama sekali nggak ada orang. Tapi nih, lo liat nggak kalau di video yang tadi itu ada sebuah penampakan. Dan gue yakin 90% dari lo yang nonton video ini pada nggak sadar. Kalau lo perhatiin baik-baik, persis di momen Chris baru menurunin anak tangga dan kameranya dipenning ke arah bawah, Di situ kelihatan ada sebuah kepala yang mengintip dari balik pintu itu. Dan pas Kris berjalan turun, tiba-tiba kepala itu kayak buru-buru ngumpet di balik pintu. Dan pas kejadian itu, Chris tuh sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok kepala yang tadi. Selain karena situasinya yang gelap, penampakannya tuh juga cepet banget. Setelah kejadian yang tadi, Chris tuh masih tetap melanjutin eksplorasinya di gereja itu dan masukin semua ruangan yang ada di situ. Tapi gak ada lagi kejadian yang aneh. Sampai pas Doi udah mau pulang, Doi sempetin untuk balik lagi ke depan pintu kamar madi wanita yang tadi untuk terakhir kalinya. Dan ada sesuatu yang aneh. Door. Hold oh, no. up. it's when I left this, did I close this door? I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. Chris menemukan pintu kamar mandi wanita yang tadi Itu dalam kondisi tertutup Padahal Doi itu inget banget Doi meninggalkan pintu itu dalam kondisi terbuka Dan pas Doi coba buat ngomong Hello lu dengar gak? ada suara lirih yang terekam di video Chris yang ngejawab Yes Coba deh lo dengerin sekali lagi videonya Hello Hello Hello So kira-kira yang barusan itu suara siapa? Padahal Chris beneran sendirian di dalam situ dan doi sama sekali gak ngelihat ada orang satu pun Dan yang lebih anehnya lagi kepala siapa yang ngumpet di balik pintu kamar mandi wanita itu Dan Doi ngilang kemana? Hitam. Ada dua orang ghost hunter bernama Jeff and Phil Dari channel Ghost Tech Paranormal Investigations Yang kali ini coba buat datang ke puing-puing gedung bekas gereja Yang dibangun pada abad ke-19 dan sekarang udah nggak dipakai lagi Lokasinya itu ada di tengah hutan lebat jadi cukup sulit aksesnya buat masuk ke situ dan berdasarkan kesaksian warga yang pernah ke situ, konon mereka itu ngedengar banyak suara-suara sampai ngeliat ada sebuah penampakan. Jeff Enfield datang ke situ dan mulai memasang banyak kamera di berbagai ruangan yang ada di gedung gereja itu. Dan selama di situ mereka juga banyak melakukan sesi EVP dan berkali-kali mereka dapat respons yang cukup creepy. Tapi ada sebuah kejadian di video mereka yang menurut gue creepy banget. Perhatikan baik-baik. ...how it must have been different when the building had a roof, doors, windows... ...perhaps... pews? Ooh! What was that, Jeff? A black mast went right in between me and you and went over here. Could you come back, please? A black shadow moves in between Phil and I, and it is captured on all of our cameras. Here is the footage taken from Static Cam 1, followed by the footage on all three cameras from all angles. Perhaps... pews? Ada sebuah bayangan hitam yang melintas dengan sangat cepat di antara Jeff dan Phil, tapi Phil sang kameramen sama sekali nggak notice sama kehadiran bayangan itu. Tapi entah gimana, Jeff itu langsung notice sama kehadiran bayangan hitam yang tadi. Doi ngerasa kayak ada sekelibatan yang lewat. Tapi Doi pada saat itu masih gak yakin. Dan pas mereka cek di rekaman kamera mereka yang lain, di situ juga terekam dengan sangat jelas ada sosok bayangan hitam yang lewat dengan cepat banget di antara mereka berdua. Dan gerakannya itu sama sekali di luar nalar manusia ya. Gue rasa kayaknya gak ada manusia yang bisa bergerak secepat itu. Kemunculannya itu cuma sepersekian detik aja. So pastinya bakalan sulit banget ya untuk bisa memanipulasi video kayak video mereka tadi. Film. So video yang ketiga ini bukan diambil dalam gereja, tapi di depan rumah yang dipakai untuk syuting film Conjuring. So ada seseorang yang lewat di depan situ dan pas mau ngelewatin depan rumah Conjuring itu, doi iseng aja buat nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Tapi tanpa disengaja, kamera handphone doi berhasil merekam sesuatu yang sangat aneh di depan rumah konjuring itu. Perhatikan baik-baik. Ada sesosok yang kaya pakai baju biarawati yang berdiri di samping pohon di depan rumah konjuring itu. Sosoknya pakai jubah panjang berwarna hitam. Dan kalau kalian perhatiin, di bagian leher dan dadanya itu ada warna putih. Bahkan kalau gua slow moon ya, kalian bisa perhatiin baik-baik di kedua matanya itu kayak hitam banget. Bener-bener ilustrasinya itu mirip banget kayak sosok falak di Conjuring 2. Video ini viral banget di TikTok dan udah ditonton jutaan orang tapi masih jadi perdebatan sampai sekarang? Apakah yang tadi itu cuma campaign yang dilakukan untuk promosi film Conjuring dan sequelnya? Atau memang sebuah penampakan yang real? So gimana menurut lo? Besar. So ada seorang ghost hunter dari Inggris bernama Alex. Doi cobain buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya dipakai sebagai asrama untuk para suster dan biarawati. Sampai akhirnya ditutup pada pertengahan abad ke-19. Banyak warga yang tinggal di sekitar situ yang bilang kalau gedung itu sangat-sangat angker. Alex masuk ke gedung itu sendirian dan beberapa kali doi ngedenger ada suara-suara di kejauhan. Tapi ada satu momen di video Alex yang bikin viewersnya pada heboh. Sekarang gue pengen lu perhatiin video yang ini baik-baik. pas Alex ngelewatin salah satu ruangan di lorong itu dan doi pending kameranya. Tanpa doi sadarin di situ terekam ada sebuah siluet besar berwarna hitam yang berdiri di salah satu ruangan. Alex sama sekali nggak sadar sama penampakan sosok itu dan doi baru sadar pas doi udah pulang ke rumah dan ngedit video ini. Makanya selama doi di situ lu bisa lihat sendiri di videonya sama sekali nggak ada respon dari doi. Penampakannya itu menurut gua aneh banget ya. Karena meskipun situasi pencahayaannya itu gelap banget, tapi lu bisa lihat detail ruangannya itu masih kelihatan cukup jelas. Sedangkan sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detail apapun dan warnanya cuman hitam doang. Meskipun gua terangin videonya. Tetangga. So baru-baru ini ada sebuah video yang menurut gua creepy banget di TikTok. Video ini direkam oleh seseorang yang tinggal di Amerika. Dan rumahnya itu persis ada di seberang sebuah gereja. Nah, karena ini bulan Oktober, jadi Doi mendekor rumahnya untuk merayakan Halloween. Setelah Doi ngedekor, Doi itu mau nge-videoin rumahnya dari depan, supaya hasil dekornya itu kelihatan jelas di video. Tapi tiba-tiba di tengah Doi nge-videoin, ada sebuah kejadian yang aneh. Perhatiin baik-baik. The Halloween Um, but all those lanterns are supposed to be like flame effects, and there's like tombstones that uh, you can't see them. They keep blowing down because they're made of styrofoam. Uh, either way, the creepiest building on the block is always going to be this church across the street. Oh, nice. Uh, I see, my neighbors are still. Fire. I get it. That's good. I like it, Jim. You got me, man. You guys, you guys keep doing it. I love it. It's awesome. Uh, anyway, I thought about, like, adding stuff to it, but, what the fuck? Jim! Bobby, is that you? Bobby! I get it! I get it, man. You're just gonna stare at each other for, like, what? You got me. I don't know what the fuck their problem is. Gonna keep doing this shit. I'm just gonna stare at him then. Fuck okay, it, right? Yeah. Come on, get out, man! Get out! Come on. Go, go, go, go, go, go! go. Just go to your room. It's fine. you got me jim you got me you got me man you got... Oh, Fuck. okay it's good and just stay in your room Banyak banget yang terjadi di video yang tadi. Awalnya orang ini tuh kayak asik aja ngevideoin rumahnya yang abis didekor. Dan tiba-tiba Doi sadar kalau di belakangnya, ada seseorang yang berdiri dengan sebuah kostum Halloween yang berdiri sendirian. Awalnya Doi kira itu tetangganya yang bernama Tim, jadi Doi itu santai aja. Tapi pas Doi sapa dan Doi aja ngobrol, sosok yang tadi tuh malah diem aja. Doi balik arahin lagi kameranya ke rumahnya. Dan pas Doi noleh lagi ke belakang, Tiba-tiba di samping sosok yang tadi itu ada satu sosok lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Doi jadi bingung kan, itu siapa? Eh? Nah, yang paling creepy adalah persis pas ada sebuah mobil melintas di depan sosok yang tadi, tiba-tiba dua sosok yang tadi itu menghilang dengan sangat cepat. Dan otomatis kejadian itu bikin cowok ini panik dan buru-buru pulang ke rumahnya. Tapi setelah pulang ke rumahnya, Doi tetap nggak tenang karena bel rumahnya ada yang mencet. Awalnya doi cek di depan pintu di situ sama sekali nggak ada orang. Dan pas belnya dipencet lagi dan doi buka pintu untuk yang kedua kalinya, sosok yang tadi udah nongol lagi di depan pintunya. Setelah nonton video ini berkali-kali, Gue sih ngerasa kalau ini mungkin cuman video editan aja ya. Tapi yang pasti ngedit video ginian itu editornya bukan editor kacangan ya. Tapi asli sih meskipun video yang tadi itu editan, keripinya itu dapat banget menurut gue